Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya di sini Albert Official. Salam otomotif, salam satu hobi. Nah di sini kami masih ready kembali ya. Unit-unit yang kemarin kita upload videonya, sekarang masih tetap ready. Silahkan dipilih. Ini merupakan super HD tahun 2018. Silahkan dipilih ya. Buka harga 41. Next ini juga super madaek tahun 2018 sama 41 nego tempat lanjut ini tahun 2017 buka harga 39 ini tahun 2015 buka harganya 26 tapi ini berbeda menggunakan bak box silahkan dipilih bosku atau teman-teman yang berada di luar sana masing-masing video telah kita upload di channel YouTube Ayo official ya bantu di subscribe like dan commentnya semoga dapat memberikan manfaat terhadap teman-teman yang berada di luar sana yang ingin mencari mobil kantor kami ready khususnya di segala motor ya silahkan dipilih bosku lanjut nih tahun 2019 yang kemarin, yang full variasi Kita satukan dalam satu video Silahkan dipilih bosku Atau teman-teman yang berada di luar sana Kita spill semuanya Semoga Teman-teman dan rekan-rekan yang berada di luar sana Yang ingin mencari mobil Unit kanter, Silahkan datang saja di segala motor Atau kontak persen ke nomor 08 13 74 65 554 Oke okay next lanjut kita review kali ini ada juga satu unit mobil putih berwarna oranye yang juga lagi standby di singgala motor ini tahun 2010 maaf tahun 2011 ya 220 PS ini buka harganya 38 nego di tempat lanjut sama juga, ini tahun 2011 220 PS Dengan panjang baknya 73 ya Panjang 7 Ketinggian 3 meter Ini teman-teman Maaf agak uh, kebesaran baknya Karena mobilnya agak terlalu besar Jadi kita review se Detail mungkin Ini satu unit yang baru masuk kemarin lagi rehab dan setelah itu dilakukan proses pemajang bagian luarnya sasih saman kalau berminat nanti kita review ya bagi teman-teman atau rekan-rekan yang berada luar sana yang berminat ini panjang 7 tinggi tiga ya ini masnya sapa dulu hmm? ah? yeah, ma. jangan lupa subscribe nya ya ya ya ya ya ada pesan-pesan buat subscriber kita Ayo ayo ayo. Gimana Mas? Iya, di channel Awir Official nanti tengok ya. Oh iya Mas. Iya iya iya. Semoga Singgalang, mantap. Mantap ya oke mantap, oke. Mantap saya. Ah, dia selalu Singgalang motor ya. Ini iya, tim kita dari Singgalang motor. Ya, Mas juga. Ya. Amin juga. Iya, amin ya Robanglah amin. Udah di-subscribe channelnya Mas? Ya, kan. udah, udah. Udah, Awir Official kan? Ya, ya terima kasih. Bantu di-share terhadap teman-teman lain Mas ya. <laughs> Lanjut, kita review bagian sasis dan bempernya Eh, bukan bemper Pernya <laughs> Aduh, ban masih layak pakai Sekitar 75 Lanjut, menggunakan ban serap Ini satu unit ini kemarin baru Nyampe di sini Terus, Khususnya di Senggalang Motor Panjang 7, tinggi 3 ya tebal teman teman atau boski yang berada di luar sana yang ingin berpinang yang ingin pinang mobil ini silahkan saja tinggal di kolom komentar ini sama 220 PS tahun 2011 juga ya karena terlalu dempet dia gak susah juga kita masuk dalamnya jadi yang ingin minta review besok kita review 220 PS ini mobilnya. Ini ada juga nasabah yang lagi lihat-lihat mobil, sesuai segala motor. Unitnya semua ada di sini, Super HDX, 220 PS, Canter, 110 PS. Silakan untuk dipinang, bagi teman-teman atau rekan-rekan yang mau lihat unit mobil untuk melakukan muatan. Silakan saja, dicek unitnya di segala motor. Kami ready, ada beberapa unit, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, hanya di segala motor. Kami menyediakan beberapa unit dengan kualitas oke okay dan sangat menjamin kualitas pokoknya teman-teman. Oke. Okay. Terima kasih. Semoga dapat memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi teman-teman atau rekan-rekan yang berada luar sana ya. Terima kasih.